Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan channelnya Teja Melati Wangi Dari Campur Darat Tulung Agung ya, Youtuber amatir di Tulungagung. Di kesempatan kali ini akan saya eh, membuat konten video tentang eh, Di belakang rumah saya, ini saya asli kelahiran sini Di Desa Ngebong, Kecamatan Pakel Tulungagung. Nah di sini di belakang rumah itu banyak pohon bambu yang dulu saya sempat bilang mau tak lepot ada keunikannya yaitu e, satu ruas bambu itu e, apa itu ada tumbuh e, padel gandeng menolak corojoweni jadi padel petele gandeng patel lele paling tumpang sari ini saya di di sini komplit di belakang rumah saya ini ada pohon jati ada ada pohon ya kayak di hutan memang ya. e, e, masih alami banget dalam arti iya masih banyak pohon-pohon yang gunung, banyak banyak pohon sepi banget e, sebelumnya saya liput ini e, perlu diketahui bahwa ini adalah pohon nam-naman kalau saya bilang ada yang bilang pohon kepel ini pohonnya ini jarang ada di daerah-daerah lain Karena ini endemik khas Tulungagung mungkin Ada di Taman Kota Tulungagung ada Daunnya kayak begini ini Tapi kalau yang muda itu warnanya pink Pink muda Ini yo bisa buat herbal Manfaatnya adalah untuk e, penyembuh keluhan ambeien bisa Dan untuk e, Apa itu Penyembuh sakit diare, kalau diare itu makan daunnya aja sudah ber... Anu, sudah bereaksi maksudnya bermanfaat. Ini pohon ini buahnya ciri khasnya itu nempel di pohon gini. Buahnya ini pasti ada yang kecil satu. Ini, ini gini, buahnya. Ini... ini. kalau teman-teman ada yang pernah melihat pohon kayak ini? Berarti ini manfaatnya begitu. Ini kulitnya biasanya orang dulu buat jamu. Kulitnya itu dikerok, deplok nunggi jamung di babakan lor, ini semoga nek manfaatnya. Biasanya buahnya di sini ini bekas buah-buahnya tumbuh di, di batang babanya buah nempel di batangnya pohon. itu ada markisa itu <guluh> rumahnya ibu saya ya kelahirannya di sini ini rumahnya ini masih desa alami jadi berjama channelnya teh carumi saya ngomong, iki saya ngomong gambare. sebentar halo Tada oke ini orangnya terima kasih masnya yang pernah mengirim tas ke saya ini dari Wamena Papua eh, di sini saya liput ini se sempat saya buat eh, history WA status WA saya bahwa nanti bambunya setelah ini saya rekam nanti ini adalah pohon sawit Walaupun tidak di Kalimantan, tidak di Sumatera Ini di belakang rumah saya ada pohon sawit Juga sedang berbuah lor ini Tuh buahnya Tuh. buah sawitnya Ini saya nanamnya dulu waktu masih kecil Saya masih sekolah ingat Itu di tetangga ada pohon sawit Berbuah, saya ambil bijinya Yang tua itu yang minta Terus saya tanam, Eh ternyata tumbuh sampai sekarang Yaitu ini ada dua pohon Ini satu, ini yang sebelahnya itu nah itu dua sebelahnya juga jadi sawit di sini sudah sudah mulai berbuah ini pohon gawe. tadi tak buah karena itu mungkin bapak saya tadi yang ngumpulin sampah-sampah ini nah ini di belakang masih banyak biasanya saya berburung berburu burung tekukur di sini saya dapat burung tekukur pakai senapan angin ini sepanjang belakang ini masih pekarangan. Yu dibagi saudaranya ayah saya ada empat orang. Ini. Mbah sudah tidak ada. Mbah dulu di sini ini <tuh> Mbah saya dulu yang tukang pijat itu Mbah saya. Ya ini sawitnya ini. Jadi ada dua pohon sawit di sini. Tuh saya yang nanam waktu kecil. Pohon serut yang bisa buat bonsai itu ada juga di sini. Pohon serut. Nih. Tapi tidak terawat Ini. Ini. Oke kita menuju ke sebuah bambu Itu ayam Sebuah bambu yang ada Becalnya masih nancap di pohon Tidak saya Maaf videonya bergetar Memang yo amatir Salam buat Mas Mandala Saputra yang berada di Kalimantan Asli dari Madiun Atau Ngawi itu ini Youtuber Mandala Saputra Ini Ini saya bilang kemarin ada sebuah bambu yang Bentuknya unik Ini dia Ini Ini satu tangkai ada Ini karena ruasnya ini tumpuk Nah ini ada Okay. Mungkin kalau Mas Mandala Saputra ini Ya diambil Buat koleksi benda antik Belakang-belakang sini memang banyak bambunya Bambu ini sampai sepanjang sana itu ada bambu Oke okay, kita lanjut videonya Menuju sebuah sumur tua Nah sini ada sumur tua punya eh peninggalan nenek, nenek Oke berlanjut sampai sini ini pohon namanya kalau anu bisa disebut mahkota dewa yang buahnya merah-merah berserabut itu loh jadi direbus itu hasilnya kayak daun kayak teh daunnya itu dikeringkan direbus bisa buat jamu juga ini untuk tambah stamina biar daya tahan tubuh kita fit kuat jadi dari sana itu bambunya ini milik milik ayah dulu milik nenek ya. dulu ceritanya mbah itu rumahnya di sini nih posisi rumahnya ini tempat saya berdiri nih nah di sini nih rumahnya waktu zaman Belanda dulu karena orang dulu takut bikin rumah di pinggir jalan nah ini dengan terbukti bahwa sumurnya masih ada sampai sekarang ini sumur di sini banyak bunga-bunga melati sebetulnya Makanya saya kasih nama itu melati wangi itu ya suka dengan bunga melati. Ini semua ini hamparan bunga melati ini. Kalau pas musim hujan pertama itu bunganya banyak banget. Dan cercium aroma wangi banget di sini. Ini kalau malam aura mistisnya ya terasa kental banget di sini. Nah ini karena ya ini ini hamparan ini banyak bunga melati semua tapi melati kecil bukan melati yang tumpuk-tumpuk. Nah. Oke, mohon izin kita liput di sini ada sumur tua. Ini sumurnya, ini. Ceritanya mbah dulu, sumur ini ya sumur sumur keluarga dulu. Memang rumahnya dulu di sini, menghadap ke timur. Dulu ke sini rumahnya sini, terus semakin bergeser, semakin ke depan. Ini, ini sumur ini masih ada airnya. Yo, dalam banget ini sumurnya. Ini masih pakai batu bata orang dulu batu bata ditata ini ini sumur ini memang mitosnya ada e, benda gaib di sini tapi yo kalau bukan e, ahlinya Maksudnya bukan ahli-asli keturunannya Tidak bisa ngambil ini sumur ini masih masih juganda aktif dipakai tapi masih ada airnya ini sudah berumur Insya Allah ya sekitar e, mungkin ada kalau ratusan tahun soalnya setelah semenjak nenek-nenek dulu. Nah, dan nah di sini ada pohon wali kukun ini namanya pohon wali kukun. Banyak koleksi. Ini wali kukun ini biasanya buat tongkat itu jenisnya. Nah, ya, itu. Itu pohonnya yang besar ada ini wali kukunnya ya, ini. Ini namanya pohon wali kukun. Ya, ini bisa buat tongkat. Katanya tongkatnya para wali kalau dulu. Nah, ini kita liput. Di sini kadang adik saya itu sering berburu burung tekukur. Masih banyak itu bambu, itu bambu. Pohon-pohon besar di sini juga masih ada. Kelihatan alami banget ini tempatnya, ini pohon termidor. Kalau ini yang sebelah ini, ini pagarnya sudah punya tetangga ya, tanahnya. Ini dongkat saya yang di rumah itu saya yo motongnya sendiri motong sendiri di belakang rumah nah, ini ini banyak memang hamparan bunga melati di sini banyak banget kalau pas musim aja kalau cari sekitar satu kilo insya Allah ada bunganya itu pas musim hujan pertama biasanya musim bunga kalau malam tercium aroma wangi buanget pohon gadung yang bisa dibikin kerupuk ini sudah mulai mengering itu daun-daunnya daun gadung ciri khasnya ya daun gadung yang masaknya harus di anu itu di ditaburin pakai abu ya pakai abu bekas pokoknya prosesnya lama kalau makan gadung, kalau langsung bisa anu, bikin orang apa itu keracunan ini. saya juga nanam buah naga ini masih ada pohon besar di sini ini, ini ini kemarin waktu bikin rumah yo motong pohon di sini ini kita liput ini ini belakang sudah sawah ini oke Jalan-jalan, ini lokasi di Desa Ngebong, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Jadi, ya nih, kita liput dulu. Biasanya kalau hujan di sini, yuk ada airnya ini. Ya. Dulu, kubangan agak dalam, yuk ada ikannya, tapi sekarang sudah tidak. Nah, di sini bambu-bambunya masih banyak banget ini, ya. Ini. Maksudnya ini Ini kalau malam ya Gelap banget ini Posisinya ya. ini Bambu ori yang itu bambu pering Nah itu, itu. Saya tadi jalan dari sana Oke Nah Turun dari sini sudah hamparan sawah. Nah, ini hamparan sawah. Sawah-sawah. Persawahan, area persawahan. Oke. Nah itu ada yang sudah ditanami jagung. Ini semua. Ini bambunya. Hehehe. Melaku-melaku yang tegalan. Oh, ini dibakar orang oh, ini. Pohonnya. Kemarin ada pohonnya serut besar banget yang suka bonsai. Alhamdulillah. Ini ini. Ini barusan kemarin digali sama ponakan. serutnya besar banget. Ini e, tuh tumbuhan akarnya serut kecil-kecil ini banyak. Hmm. Ini tumbuhan akar serut, ini serut-serut yang buat bonsai itu. Ini biasanya ditanamin melon. ini pohon serut, pohon serut ini suka bikin bonsai itu ini juga ini juga ada bambu yang unik ini, nah, ini ujungnya bengkok-bengkok sini Dulu sebelum saya mengalami kecelakaan Setiap ada orang yang beli bambu Biasanya saya yang mengambilnya, Naik ke atas yang motong menarik. Tapi semenjak saya Pernah mengalami kecelakaan Terus Saya sempat Tidak bisa jalan 7 bulan itu Pakai kerekanan kiri itu Jadi sekarang tidak jarang Ikut naik-naik Manjat pohon itu sudah tidak anu saya, ndak berani. Ini, ini, ini. Oke, berlanjut. Ini pohon asam ini sering sudah berbuah ini berkali-kali. Ibu saya selain mijat, ibu saya juga jualan jamu. Ini, nah, ini yang namanya pohon jenuh ini. Ini pohon jenuh itu yang akarnya buat mencari ikan ini. Ini pohonnya melilit-lilit di pohon lain biasanya. Itu kalau... Buat cari ikan Alami akarnya itu diambil Ditumbuk Terus air tumbukan Jenuh itu dian Ini akarnya jenis Kayak gini akarnya Terus air tumbukannya itu Dikasihkan ke air Dimana ada ikannya itu pasti ikannya mabuk Bisa ditangkap Untuk yang ini Daun sirsak Kegunaannya penurun kolesterol, direbus air daunnya, itu bisa menurunkan kolesterol dan urat ini, ini daun sirsak ini, ini pohonnya lumayan besar, pohon sirsak, itu juga ada, itu pohon sirsak, kalau itu pohon mengkudu atau bentis pace, ya. Oke, saya tetap dulu di sini. Saya nemuin asam. Eh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.